ready for the countdown <mulia> warahmatullahi wabarakatuh paling baik di channel Intimax Motor. Oke okay guys, kali ini gue mau kasih tahu dan tips cara pemasangan packing block silinder Aerox 155 yang anti bocor-bocor yang kita akan menggunakan lem ya. Nah, hari ini kita akan menggunakan lem. Nah, gimana sih caranya? Tapi sebelum lanjut video ini, tolong di like dan di subscribe biar channel ini bisa berkembang ke depannya. Oke. Okay? sedikit dikit kenapa kita menggunakan lem di metode pemasangan piping ini? Karena kalau kita pakai lem ini, pakai lem jenis lem primer ini kita pasang dan dia bakalan ngumpul. Karena dia sistemnya radiator. Karena di sini itu kan ada jalurnya ada buat filtrasi radiator. Kalau kita pakai lem itu lama-lama itu bakalan menggumpal dan bakal menghambat jalurnya radiator ini makanya sekarang kita menggunakan alatnya nampak, guys, gak usah berlama-lama langsung kita eksekusi. Nah, awalnya ini kakinya kita siapin, kaking sama stiloknya ya. Ini kita tunggu kering dulu, sebentar ya Oke, okay, setelah yang satunya udah mulai kering, dan bisa kering, kita bisa pegang Kita balik aja kita tulangnya, kita tulang Berapa menit nah, ini udah kering, lah? Nah, udah bisa dipegang juga. Langsung aja kita pasang ke bloknya. inilah penampakannya. Seperti ini kalau dari silo lebih rapi lah dibandingin kita panelnya Oke, langsung kita pasang aja, Bro. guys untuk piloknya ini kita menggunakan pilok uh, diton yang anti panas tapi untuk merek-merek yang lain pun bisa Selain diton juga bisa kayak Samurai kayak Erci juga bisa tapi yang sekarang gue gunain ini ya pakai diton kalau untuk warnanya itu bebas selera masing-masing mau warna pink mau warna orange semuanya bisa pakai. ya karena gue di sini pakai warna silver ya, karena biar kelihatan aja karena kaki ini aslinya warnanya hitam jadi gue pakai warna silver. Tapi untuk warna sih sebaliknya selera masing-masing. Oke okay guys cukup sekian lah tutorial hari ini dari gue semoga bisa bermanfaat bagi kalian juga buat motivasi juga biar kita kerjanya biar enak juga biar ya kerjanya biar aktif lah pokoknya pokoknya kita juga sih gitu lah pokoknya kita jangan pakai Kalau buat tipe-tipe motor yang radiator kayak gini itu kita kalau bisa lihat pakai tapi kita pakai ini adalah awesome, Sebenarnya pun kalau motor e sistem radiator ini pun kita nggak pakai silok, kita pakai packing yang baru pun kita pasang aja nggak ada masalah Cuman kalau kita mau pede lagi ya penting ini aja dibantu teman-teman Dan terakhir ya Kita bantuannya juga Jangan lupa di like, di subscribe dan bisa di subscriber Yang bisa kedepannya channel ini bisa berkembang lagi Oke guys, terima kasih Salam yang mahal semakin di depan